jadi e, kamera ini biasanya digunakan oleh para videografer karena sudah mampu untuk 4K kemudian sudah dilengkapi touchscreen juga dan layarnya bisa di flip juga e, sangat recommended untuk para videografer kemudian didukung juga dengan ada wifi nya sehingga teman-teman kalau mau ngedit di hp juga bisa tinggal di download lewat wifi kameranya oke okay, oh, langsung saja teman-teman eh, Di sini kita akan langsung saja belajar eh, bagaimana cara memakai lumix ini yang pertama caranya on offnya ada di sini teman-teman ini ada on offnya bisa digeser ya on offnya di sini digeser ke atas nah maka nyala kuning maka di disini nyala oke okay. terus uh, terus layarnya bisa di flip seperti ini jadi uh, jika teman-teman pengen flip juga bisa nah seperti ini teman-teman uh, bisa di flip kemudian untuk teman-teman mau ambil dari bawah juga bisa dengan cara seperti ini dari ke atas juga bisa oke okay. kemudian di sini ada uh, saya tutup dulu di sini ada pengaturan kayak kamera seperti biasanya ada manual ada auto speednya auto aperture dan auto isonya atau auto full Kemudian ada mode video, ini ada di atas sendiri. Jadi untuk yang Lumix ini bisa diputar terus ya ini, diputar terus. Hmm, jadi nggak ada penguncinya. Kemudian uh, di sebelah sini ada gear untuk ngatur speed. Sini ada gear untuk ngatur speednya. Oke. Okay. Kemudian di sini juga ada gear untuk ngatur nah Coba kita lihat ya itu berubah kan Bucurnya. Nah Kemudian untuk isonya gimana Untuk isonya ada di tombol ini Isonya ada di tombol ini Ditekan atas kita geser-geser Nah Ini notoknya 6400 Teman-teman Kalau video Kalau foto Kalau foto bisa sampai 25000 Oke asik sekali ini Kemudian Kemudian di sini ada tombol record, ada tombol record, kemudian di sini untuk motret, terus Fn ini, Fn ini adalah uh, tombol untuk pemanggil. ini mau manggil apa? di sini pengaturannya kita pakai manggil exposure, manggil exposurenya mau dibuat Plus atau min, cahayanya uh, di apa namanya di ini plus min ini, ketika plus maka semakin cerah, ketika min maka semakin gelap. Kemudian ada lagi, ada lagi di sini FN ini untuk ngatur efeknya di sini ada efek picture style kayak biasanya ya picture style uh, bentar kita dulu ya itu ada picture style kemudian ada flash kemudian ada settingan kualitas video oke okay. kemudian ada ukuran fotonya kemudian ada kualitas gambarnya kemudian ada mode fokusnya dan titik fokusnya di sini ada banyak nih 49 area untuk mindanya ada di sini teman-teman ya kiri yang atas ini kiri yang atas ini mindanya ada custom ada satu area ada pin ada tracking ada face detection atau deteksi mata oke okay kita biasanya pakai yang 49 area ini tapi tergantung dengan kebutuhan teman-teman oke lanjut untuk lihat gambarnya ada di sini gambar galeri ini ya oh, ini ada di ini gambar galeri untuk lihat itunya karena kita nggak pakai memori maka munculnya gambar seperti ini oke lanjut untuk web balance-nya tekan kanan seperti ada tulisan di sini kanan teman-teman nah, bisa atur yang sesuai dengan keinginan teman-teman kemudian sebelah kiri ini itu tadi mode AF nya kemudian sebelah bawah ini silent mode oke FN FN ini bisa diganti teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman kemudian ada yang di bawah ini Nah, ini preview nah, settingannya ada di menu, kalau mau diganti. Kemudian, di sini ada uh, sebuah gear juga yang bisa digirik, digeser, ada AFS, kemudian ada AFP, ada MF, jadi untuk mengatur manual fokus atau continuous atau servo bisa di sini jadi enggak perlu di depan lagi kalau di kamera-kamera Nikon biasanya kan di depan sini nih ada Fuji ada di depan sini ini kita di sini jadi kita enak banget makanya enggak perlu muter-muter kamera sudah bisa lihat bahwa ini di mode yang mana oke okay. kemudian untuk uh, tombol apa lagi ya nah, di sini ada mode mode jepretnya mau jepret di single brush atau 4k timelapse atau timer nah, ada di situ. kemudian ada lagi tombolnya di mana ya sudah tombolnya semua Oke kita matikan di sini tempat memorinya teman-teman. Tinggal digeser aja. Geser nah, di tempat memori untuk tempat baterai di sini. Oke ini tempat baterainya. Kemudian ini ada lubang jika pakai baterai dami bisa dibuka seperti ini. Kabelnya keluar dari sini ya. Oke okay, itu sudah di sini juga dilengkapi viewfinder, viewfinder. Ya, yeah. kemudian untuk muka flashnya caranya cukup mudah seperti ini. Ya, yeah. ya. Caranya cukup mudah muka flashnya. Cukup di nah, seperti itu. Buka, oh enggak, mohon maaf di sini ada cetakannya, tinggal digeser aja nah, seperti itu teman-teman. Untuk tutupnya tinggal ditutup seperti ini Oke Seperti itu uh, Untuk cara motretnya dan lain-lain uh, Saya rasa teman-teman sudah bisa Tak sarankan untuk Yang pakai ini rata-rata Saya sudah profesional nggak perlu diajari tentang speed diafragma ISO Tinggal motret aja. Ini sangat luar biasa Sudah didukung 5 axis Jadi videonya nggak gerak sama sekali Ketika kita record video Sangat luar biasa e, Stabilnya sangat luar biasa Mungkin besok kita bisa coba Untuk Kita coba Untuk e, Kita bandingkan dengan yang enggak ada e, Stabilizer kameranya ya e, Gimana hasilnya Perbedaannya antara Kamera yang ada Stabilizernya dengan kamera Yang enggak ada Oke okay, teman-teman, uh, jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Oke, okay, uh, salam fotografi videografi Indonesia, salam saudara.